Ranting dari ini. bahan ini nempel bekas. Bahan-bahannya cukup sederhana, ya. Ini bukan nempel bekas, terus ranting. Dua buah, yang satu besar, yang satu kecil Benang Skrup, dua ukuran Terus ada bos Yang saya bikin dari ranting bambu yang sudah dibuat Ada kawat juga, lem Benang Sama tiang Yang ujungnya sudah saya papas Dibikin lancip Nanti berguna untuk Menyambung ke Bambu Menyambung ke ruas bambu Oke kita mulai aja ya Sudah saya masukkan Kawat tembaga Di kedua ujungnya memasang benangnya berbeda dengan yang biasa ya ini ada split ring 2 atau ring O ring O kalau pemancing menyebutnya split ring ini yang satu benang lepas kira-kira 60 cm nih. 60 cm dimasukin, dimasukkan ke split ring yang udah dipasang di nemtag tag, masukkan ke sini, suka, set, ya, lepas dulu, ujung sebelah sininya diikat ke sini, ujung yang nggak ada split ringnya diikat ke sini. satu sebelah ragi Untuk menariknya begini, men-splitting. Nah, yang ini gini. Oh ini salah nih. Kita buka lagi aja. Ujung yang sini mestinya masuk ke lobang sini. Kita potong aja di sini nggak apa-apa diulang apa apa ya, ya ini soalnya keburu-buru mengejar durasi memori takut keburu penuh kita ikat aja di sini kita ikat di sini sebentar Kita ikat Susah banget Satu Dua Sudah ku Yang ini buah Bekas yang tadi begini ini masuk ke sini masuk ke sini seperti memasang kali racik sama sampai ke ujung ke sini kita sangkutin nah sangkut baru kita is lalu sambil juga apabila bermanfaat dibantu subscribe, like juga komen dan sharekan di media sosial Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.